Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Rabu, 3 Agustus 2022, terpantau naik untuk cetakan Antam dan UBS berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian. Harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp562.000, naik Rp2.000 dibandingkan harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp512.000, naik Rp1.000. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 1.019.000, naik Rp 4.000 dari harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp 959.000, naik Rp 2.000 dari harga Selasa, 2 Agustus 2022. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.857.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.700.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.656.000. Sekian harga emas untuk tanggal 3 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.